Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, adik-adik yang saya banggakan Pada kesempatan kali ini kita akan membahas kunci jawaban pada halaman 58, 59, 61, 62 pada tema 3, kelas 5 Makanan Sehat Baik, yang pertama kita akan bahas di halaman 58 Berdasarkan gambar di atas, jawablah pertanyaan-pertanyaan berikut Baik kita akan menjawab tiga pertanyaan ini dulu nanti baru kita lanjut di pertanyaan yang kedua yang ada di sini ya. Baiklah saja kita jawab yang pertanyaan pertama adalah apa sajakah yang dapat kamu temui di pasar. Di pasar kita akan menemui penjual, pedagang, dan barang dagangan. Masih ingatkah kamu bagaimana sayur dan buah dapat sampai ke rumah kita? Baik, kita jawab bersama-sama. Sayur dan buah-buahan sampai ke rumah kita berasal dari petani Menanam buah dan sayuran tersebut kemudian dijual kepada pedagang. Pedagang tersebut menjual kepada masyarakat umum yang kebetulan dibeli oleh ayah atau ibu kita sehingga sayur dan buah-buahan tersebut Sampai ke rumah kita. Aktivitas apa saja yang dapat ditemukan pada gambar di atas. Aktivitas yang sedang dilakukan sesuai dengan Gambar di atas adalah transaksi jual-beli antara pembeli dan penjual. Baik, kita lanjut ke halaman 59. Siapa saja yang terlibat dalam kegiatan di pasar? Orang yang terlibat dalam kegiatan di pasar adalah produsen, pedagang besar, distributor utama, Pedagang kecil hingga pembeli konsumen. Berikutnya, kita akan jawab juga di halaman 59, lengkapi tabel. Berikut ini, berdasarkan hasil pengamatanmu terhadap gambar pasar di depan, jenis aktivitas. 1. Jual-Beli 2. Tawar-Menawar 3. Melihat Barang Dagangan 4. Tatap Muka Pelaku Aktivitas Penjual, Pembeli, dan Pemasok berikutnya 61 nah di 61 ini kalian isi saja sesuai dengan nama temanmu kemudian kamu tanya asal daerahnya dari mana kemudian adat istiadat yang biasa dilakukan itu seperti apa kamu tanya saja temanmu ya karena ini kalau nanti saya jawab nanti akan berbeda dengan jawaban yang kalian buat nanti juga salah jadi agar tidak salah saya persilahkan kalian untuk menanyakan kepada teman kamu. Baik kita akan jawab di halaman 62 Tuliskan tiga hal yang menurutmu kurang menarik dari pelajaran hari ini. Tuliskan alasan Mengapa menurutmu ketiga hal tersebut kurang menarik. Berikan saran untuk membuat kegiatan tersebut lebih menarik Baik. Tiga hal yang kurang menarik. Satu, aktivitas di pasar. Dua, mewawancarai teman mengenai adat daerahnya tiga mencari informasi oke yang ini informasi ya ini F Iklan elektronik, hal tersebut kurang menarik karena kita tidak beraktivitas di luar kelas sebaiknya kita belajar di luar kelas berikutnya halaman 62 juga kegiatan bersama orang tua Bersama dengan orang tuamu, bacalah kembali penjelasan tentang berbagai aktivitas di lingkungan sekitar. Mintalah orang tuamu untuk memberikan tiga pertanyaan yang berkaitan dengan informasi yang kamu miliki. Jawablah pertanyaan tersebut dengan jelas dan lengkap. Salah satu pengalaman Orang tua Saya dalam menghargai Perbedaan Di lingkungan sekitar Adalah Dengan bergaul baik dan berinteraksi dengan semua warga di lingkungan tempat tinggal kami dengan tanpa Membeda-bedakan, bergaul dalam hal ini, termasuk di dalamnya, bekerja bakti bersama-sama, bergotong royong, membersihkan lingkungan, tempat, tinggal, dan lain sebagainya baik, adik-adik itu saja yang kita bahas pada video kali ini sekian dan terima kasih Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh